mohon perhatian guna mencegah penyebaran virus corona kami dari Palang Merah Indonesia akan melakukan penyemprotan menggunakan cairan disinfektan demi keamanan bersama dimohon untuk menjauh dari lokasi penyemprotan bagi para pengguna jalan dimohon untuk tidak mendekati mobil yang sedang melakukan penyemprotan bagi warga yang berada di dalam rumah kami menghimbau untuk membuka pintu dan jendela rumah Anda agar cairan disinfektan bisa masuk ke dalam rumah pastikan makanan dan hewan peliharaan aman dan terhindar dari cairan disinfektan selalu jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan jaga jarak aman serta menggunakan masker saat berada di luar ruangan maupun di tengah keramaian mari bersama cegah virus corona mohon perhatian guna mencegah penyebaran virus corona